kasus tot, orang yang memang e, mengalami seperti ini ya, misalnya di tempat e, sini kita yang pertama yang pertama adalah amankan dulu, amankan e, korban. Setelah itu kita minta bantuan ke, mana? ke masyarakat atau lingkungan setempat, misalnya di situ ada orang yang bisa kita bantu kita bantu, kemudian Enggak, setelah dulu setelah dia aman. Sekarang kita bisa respon dulu Ya, itu mbak-mbak gitu Aman ya, aman. Terus ini ada maspasnya ya Maspas Jadi kita terus, Kita sudah amankan, kemudian kita cek Apakah masih ada nafas atau tidak Yaitu kita cek uh, Turun adi ya Enggak, kita bisa respon dulu <laughs> Jadi lingkungannya aman ya. Setelah itu periksa bisa respon oh, Itu iya. gimana caranya? Untuk, oh iya untuk pertama kita mengamankan dulu ya apakah lingkungannya aman atau tidak ya kita amankan misalnya di jalan raya berarti kita harus amankan ke pinggir nah, ke pinggir. setelah itu kita minta bantuan, nah, misalnya ya, respon dulu. No, respon dulu ya. Ya, respon. Nah, untuk respon ini sepenuhnya kita perlu bantuan ya. enggak, responnya gini. Mas -mas, ya. mas mas mas mas mas mas mas mas mas mas mas ada ini ya, ada, Jadi perlu bantuan, kita telepon petugas uh, dulu ya. Nine Sudah ya, setelah sudah, terus kita sambil menunggu bantuan, kita cek dulu ya. Tadi kan udah nggak ada nafas. Kita cek kurang lagi dulu ya. Kita nah, tadi ternyata uh, nafasnya kecil gitu ya, jadi kita <tuk> lakukan ada, tidak ada, tadinya tidak ada, tidak ada maksudnya napernya tidak ada, kemudian kita napasnya tidak, tidak ada juga, kemudian kita lakukan <tuk> RCP ya. Kecil. sekarang coba bikin 32. Entar nah, posisinya masih belum ini nih. Nah, ini peninggal itu Awas. Nah ini, ininya itu ini. Masih tengah. Jadi tumit tangannya itu persis di sini. Jadi jangan jangan sini tapi kita pos sini.